Set it and forget it. Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan ngebahas tentang how to let it go when it comes to manifestation. Jadi, gimana caranya kita ngelupain sesuatu yang sudah kita set dan sudah kita inginkan. Artinya tuh apa sih kita disuruh lupain? Kemarin kita disuruh afirmasi, kita disuruh visualisasi, scripting, tapi kenapa kita disuruh lupain? guys, di The Love Traction hukum tarik menarik ini kuncinya adalah lupain oke okay? kuncinya adalah kalian harus ikhlas kalian harus hempaskan ke langit apapun itu, ketika kalian udah set, kalian udah tulis, kalian udah tahu apa yang kalian mau, kalian udah afirmasi kalian udah berdoa kalian harus lepasin ke langit, kalian harus percaya kalau semua itu udah on the way ke hidup kalian jadi gini analoginya, kamu belanja online nih, misalnya Shopee deh, misal, biasanya kan kamu order nih, terus kamu bayar, terus abis itu kamu santai-santai aja dong, karena kamu tahu kalau itu akan dikirim, dan paling dua hari, tiga hari lagi itu bakal datang di rumah kamu, ya kan? Jadi yaudah lah, kamu sit back and relax aja, nanti juga dia bakal datang, ibaratnya gitu, terus beneran datang. Tapi lain cerita, kalau kamu udah Online shopping, tapi kamu ribet. Kamu nanya terus tuh ke sellernya, ke penjualnya, kamu message, kamu nelpon, kamu email. Mbak, ini mana ya? Kok sampai sekarang belum dikirim-kirim nih? Terus nanti sejam kemudian kamu message lagi, kayak ini udah dikirim apa belum sih? Kok lama banget gitu. Jadi all the time kamu nanyain terus, itu malah yang ada nggak akan jadi dikirim ke kamu barangnya seller akan mikir, nih orang ribet banget, udahlah, nggak usah aja, terus kamu jadi dapat bintang satu, kamu malah diblok. gitu. Itu sama kejadiannya seperti how to universe works. Ketika kamu relax, ketika kamu santai, ketika kamu di sini, kamu tahu kalau apa yang kamu mau itu lagi on the way ke kamu, itu beneran akan on the way ke kamu, Kak, bakal akan datang ke kamu. Tapi, kalau kamu masih menggenggamnya, kalau kamu masih kayak, berharap terus sama apa yang kamu mau. Kamu masih, gimana sih kamu masih kayak nggak ikhlas gitu loh. Kamu masih belum mengempaskannya ke langit, malah kamu nggak dapet di situ. Karena that's not how universe work. Bukan begitu caranya. Jadi, kamu pernah lah pasti, kamu berharap banget, kamu misalnya lagi interview kerja, terus kamu berharap banget pengen kerja di situ, malah nggak dapet. Kamu pernah berharap sama mantan atau gebetan kamu, kamu berharap banget aku pengen jadiran sama dia, pengen balikan. Tapi malah, no. Tapi ketika kamu iseng-iseng aja gitu ya, malah kamu dapat. Pernah kan? Nah, seperti itu how universe works. Nah, toolsnya kalian bisa pakai feeling of knowing. Maksudnya apa tuh kak? Jadi itu adalah perasaan tahu di dalam hati kalian. Kalian tahu kalau hal sesuatu itu akan datang ke hidup kalian. Kalian tahu kalau itu on the way ke kalian. Contohnya kalian itu aku yakin 1000% pasti pernah mengalami ini. Kalian pasti punya feeling of knowing. Jadi kalian tahu kalau ulang tahun kalian itu bulan depan misalnya gitu. Kalian tahu kalau besok pagi kalian bakal sarapan pakai roti. Kalian tahu kalau Minggu depan kalian bakal datang ke gym Kalian tahu kalau besok kalian bakal on the way ke kantor Naik mobil Kayak gitu loh guys Kalian pasti pernah kan ngerasain itu Kayak feeling of knowing Kalau itu akan kejadian Kalian tahu kalau bentar lagi mau lebaran Kalian tahu kalau bentar lagi itu mau natal Nah, kalian bisa pakai Feeling of knowing untuk mewujudkan sesuatu Misalkan kalian abis scripting Tentang jodoh Ya udah pakai aja tools itu Kalian tahu, kalau "the love of my life finally in here" gue tahu, tapi suatu hari nanti entah kapan gue percaya itu akan terjadi, kayak gitu. Jadi, I'm so happy and grateful that I'm here right now. With the love of my life, orangnya baik, wangi, cakep, bisa menerima aku apa adanya, kayak gitu loh. Jadi, kalian harus ada perasaan knowing di dalam hati kalian. Kalian tahu itu akan on the way ke kalian. Mau sama siapapun kalian saat ini, kalian lagi di mana, kalian harus enjoy the moment saat itu. Misalkan kalian lagi di tempat kerja, ya udah, kalian enjoy the moment aja. Kalian kerja, kalian ngobrol sama teman-teman kantor, atau kalian lagi di rumah, kalian kumpul sama keluarga, kalian nonton TV, atau misalkan kalian lagi liburan, ya udah enjoy the moment aja. Kalian foto-foto uh, nikmatin pemandangan, misalnya kayak gitu. Jadi, kalian masih banyak yang nanya, itu susah banget caranya ngelupain apa yang udah kita set. Oke, okay, apa yang udah kita mau itu susah enggak, guys? sebenarnya gak sulit, yaitu caranya adalah salah satunya kalian enjoy the moment. Misalkan contoh nih ya, kayak kalian udah scripting, pengen... Uh, gebetan kalian itu ngechat kalian gitu kan Tapi kalau misalnya dikit-dikit kalian ngecek HP Mana ya Dia belum ngechat Terus nanti uh, dua jam kemudian kalian ngecek lagi Hah, Kayaknya bullshit deh the law of Scripting kayaknya bullshit Terus nanti ngecek lagi Nggak ada Yang nggak kayak gitu cara kerjanya guys Jadi bener-bener uh, kalian harus enjoy the moment kalian boleh ngeset, tapi abis itu kan forget it nih, kalian lupain. tapi kalian juga enjoy the moment, bener-bener sampai kamu tuh lupa kalau kamu pernah ngeset, kamu pernah nulis kayak gitu. ketika kamu ada di momen itu, boom, datang ke kehidup kalian. it's works like magic, serius aku nggak bohong. ketika kamu lagi enjoy the moment, kamu nggak uh, nanya-nanya mana ya, kamu nggak ngecek-ngecek mana nih. Justru itu datang ke kamu Tapi ketika kamu masih menggenggam Kamu masih nanya-nanya terus Kamu masih ngecek, masih Mantengin ATM kamu nih Kamu mau ngeliat rekening kamu berapa sekarang No, it's not like that It's not like that, Oke okay? So, kita manusia Itu wajar banget kalau Akan ada pikiran negatif Karena setiap menitnya, setiap harinya Kita pasti banyak banget feeling yang kejadian Di hidup kita, entah kita dimarahin bos Atau kita dimarahin dosen, atau kita berantem sama pacar, misal nah itu gimana tuh kak ngehandlenya supaya kita tetap berpikiran happy dan positif, caranya misalkan nih, tiba-tiba boom, kita ada pikiran negatif atau kita lagi mood kita jelek ada pikiran negatif kayak, ini kayaknya bullshit deh cepet-cepet kalian harus bilang gini ke diri kalian no it's not like that that's not true that's not true that's not my reality selalu tanamkan di kepala kalian ketika ada negative feelings menghantam kalian nih ceritanya kalian harus cepat-cepat ngeset otak kalian maksa otak kalian untuk balik ke positif lagi meskipun sebenarnya realitanya kalian lagi sedih it's fine it's normal tapi jangan lama-lama kalian harus cepat-cepat balik ke positif energi lagi kenapa kalau kalian kelamaan untuk sedih atau kalian kelamaan negatif yang ada apapun semua yang udah kalian set, boom akan gagal, gitu, sayang kan? Jadi kalian harus cepet-cepet ngeset kepikiran negatif lagi, eh, kepikiran positif lagi, sorry. Kalian harus punya afirmasi kayak No, that's not true, that's not true, that's not my reality. Reality gue ya itu seperti apa yang gue tulis, contohnya kayak gitu. Nah, ini aja yang bisa aku share sama kalian. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-teman kalian, dan thank you banget. I hope you guys like it. Jangan lupa komen juga, karena aku berharap uh, ini bisa merubah kalian, karena jujur, the law of itu juga merubah hidup aku menjadi jauh lebih baik. Oke, okay? see you guys.